Punya hitam ni, dia pegang, kaduk hidayah ni, kaya kawal ni. Bu bumbang, dia ajok ni. Bajak utang, dia ajok, bajak gelih, lombak. Kaduk hidayah ni. Kau temayang, kau iri, kau ikut, kamu doa ke lu. Punya hitam, lakak. Hala payah, dia ajok. Biar dia, kau iri, yang wajah. Biar dia, aku kakak, wajah. Ipukah, doror, orang-orang diri.